Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menggali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya mereka berspesial, para sahabat ya, untuk kita semua, para fans. Yang mana kita lihat, para sahabat ya, ini lagi viral, bahwa tentunya acara lamaran Lesti dan Rizky Bilar tentunya sampai ke negeri jiran Malaysia, luar biasa semakin bangga, para sahabat ya, bahwa kesayangan kita tentunya. Dunia. Luar biasa, mudah-mudahan Lesti dan Bila selalu diberikan kebahagiaan Amin, Ya robbal Alamin Postingan tersebut juga tentunya para sahabat ya Banyak sekali respon pujian para sahabat dari para fans Yakni dari akun Instagram 24 mengatakan dalam kolom komentar Bayangin aja sekali tayang aja udah bisa ngalahin rating sinetron type TV lain yang satu ganteng, yang satu cantik, pantas aja orang kagak bosen ngeliat mereka di TV. Wow, luar biasa, persahabat ya, memang tentunya idola kita ini selalu membanggakan untuk kita semua. Dan selanjutnya, persahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial dari Kawan Potret, yang waktu tentunya Yaman Potret mengunggah sebuah postingan foto. Cute dari Leslie dan Rizky Bila ketika momen acara lamaran bersama ya terlihat luar biasa. Dedek Leslie sangat cantik dan Rizky Bila terlihat sangat ganteng dan keren. Tentunya mereka adalah pasangan yang serasi. Mudah-mudahan dilancarkan untuk acara akad serta resepsi nanti. dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali menuai pujian dari para fans. Ada komentar dari akun Instagram Leslar underscore History mengatakan, masya Allah, tabarakallah. Ada juga komentar lain dari akun Instagram, Leavrid disertja berkomentar, masya Allah, pasangan jodoh dunia akhirat, amin. Luar biasa, para sahabat yang respon yang sangat positif dari fans yang selalu memberikan dukungannya, para ya, serta doa baik untuk Lesdi dan Bilar. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan yang mana kita mendapatkan kejutan kembali bahwa Lesti Kejora di sini masuk ke nominasi di acara Lida sosmed Award 2021 para sahabat ya, yang akan tayang hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, kita wajib dukung dan memvoting Dede Olesdi mudah-mudahan tentunya Lesti Kejora memenangkan di setiap kategori, para sahabat ya. Kita tunjukkan kekompakan kita bersabat ya Mudah-mudahan Dede LSD selalu memberikan Tentunya inspirasi dan selalu membuat bangga kita semua dan untuk berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah postingan dari Dedek Lesdi ini, para sahabat ya. Ini tentunya postingan kemarin yang mana si terjora mengunggah postingan foto dirinya bersama Rizky Bilar calon suami idaman Dedek, yang mana di situ banyak sekali komentar dari teman kerabat salah satunya Atta Halilintar, para sahabat ya mengatakan selamat Lesti Bilar. Ini tentunya bentuk dukungan dari Atta Halilintar untuk pasangan Lesti Bilar yang sudah melaksanakan acara tunangan persahabat ya tinggal selangkah lagi untuk tentunya menuju sah persahabat ya doakan saja yang terbaik mudah-mudahan Dedla Lesti banyak yang selalu mendukung dan mendoakan persahabat ya luar biasa kita semua tentunya bahagia melihat kebahagiaan dari Lesti dan Rizky Dilar Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah postingan yang mana tentunya ini ada di channel YouTube-nya SB30, persahabat ya Yang menarik Rizky Pilar Banyak sekali menceritakan tentang Lesti Kejora Abang Mira sini uh, menyampaikan, persahabat ya Bahwa pertemuan yang gak disangka-sangka Beda segmen penyanyi dan pisenetron Ketemu dan mendapat simpatik dari banyak orang Luar biasa, persahabat ya Pertemuan yang tidak disangka-sangka Akhirnya mereka dipertemukan, persahabat ya Sampai sekarang Tentunya mereka bahagia dan sebentar lagi akan melangsungkan acara pernikahan. Ini adalah sudah settingan dari Allah Persahabat yang luar biasa. Tentunya jodoh, Lesti, dan Rizky Bilar tentunya memang membuat kita semakin bangga bahagia. Persahabat yang doakan yang terbaik, mudah-mudahan tentunya Dedek dan Abang Bilar diberikan kebahagiaan. Selanjutnya, Persahabat, kita lihat juga sebuah unggahan spesial. Yang malam ini kabar terbaru bahwa Rizky Bilar tentunya OTW Jakarta dari Semarang Warsa banget, ya aduh terlihat sangat cute banget nih Abang Bila pagi-pagi sudah membuat kita semakin bahagia aja Luar biasa, mudah-mudahan Abang Bilar selamat sampai Jakarta Dan tentunya memberikan kejutan bahagia kembali untuk kita semua para fans Postingan tersebut lederi post kembali oleh akun Instagram Lesti Bila Jarni Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Salah satunya komentar dari akun Instagram pecinta Leslar 24 mengatakan Hati-hati di jalan abang-abang ganteng selama sampai rumah, amin Itulah doa dari fans pas Yang mudah-mudahan hari ini juga kita mendapatkan vitamin bahagia Tetap patungin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Dari Lesti dan Rizky Bilar Informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. Menyucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.